Kita cuma bisa berharap dapat turun itu lollipop 4 dia bisa free spin. Kita pemburu free spin ya? Kalau memang enggak dapat mentok-mentoknya kita buy spin aja kalau instalnya cukup. Oke, dan seperti biasa di sini yang baru bergabung di sini, makasih banyak guys ya. Jangan lupa dibantu like, comment, share dan juga yang belum subscribe, ya subscribe dulu channel ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya. Nah, <tuh> Dan untuk yang udah selalu hadir di sini, makasih banyak guys ya. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Support kalian dengan bantuan like, comment, share itu makasih banyak. Itu udah banget, banget. itu udah banget -bang bantu banget ya buat kita semangat. Oke, di sini tambahin lagi 10 putaran tapi di mode quick ya. 320 10 guys ya. Oke, di sini lollipop dua 2 dan nongol. Di sini saldo tinggal 555.000 ya guys ya. Oke, kuningnya pecah, pisang ya guys ya. Oke, apel pecah. konek lagi oke okay, dua satu oke okay, habis kelar guys ya 10 spin juga nggak mau dapat di sini free spin tambahin lagi di sini kita ke 50 turbo spin ya 50 turbo spin kita coba di sini bakalan dapat. di bettingan 3000 saldo tipis juga guys ya 36.000 tapi di sini kita santai baik lah ya karena ini kita menggunakan dana kenakalan jadi kalau emang udah rungkar rungkar aja cuman kalau dapat ya mantep banget co oke okay, di sini lalui pop 2 masih belum konek <tuh> 40 putaran lagi bisa, empat 40 putaran lagi di sini. Oke, okay, cakep. Uh. Apel jeli ijonya connect, pisang juga connect. Okay, Oke, mongki, manggis. Oke. Okay, 37 putaran lagi di sini. Nah, akhirnya kita dikasih ya. Akhirnya kita dikasih Free Spin gratisan Semoga hasilnya bagus Lihat guys ya, Saldo tinggal 17.000 Cok Berapa kali putar lagi Kelar kita geser ya, Kalau nggak dapat Oke di sini kita putar Pertama nggak dapet Kedua juga nggak dapet Ketiga kita lihat nggak dapet juga Keempat nggak dapet juga Kelimanya Nah baru pecah pisang Jelly biru Candy biru ya Oke nambahan Free Spin sini Nantap Ditambah Free Spin sini Oke kali 5 37.000 45.000 Oke nambah lagi di sini Mau putaran lagi Semoga isinya bagus Ya 5 putaran tambahnya ya Semoga diisinya isinya Nggak cuma isi doang Oke ada 2 Oke ini pisang connect Alah pisang doang co. 600 perak Tapi nggak apa-apa lah ya 1.200 46.000 Nah semongki kali 10 X3 Cakep uh, Pisangnya kurang satu. 1.200 x 13 Semain 15.000 62.000 ya Oke manggisnya pecah kali 3 Wah Pecahnya nggak mau lebih dari 1 kali coy Sekali-sekali doang Hmm, nanggung pisangnya. Oke, okay, kali 25. Anggur dong. Oke, okay, anggur bagus, apel. Aduh, apelnya kurang 1. Padahal udah kali 27 loh. Di sini kita belum dapat nice ya. Oke, okay, manggis kali 25 lagi. Nice anggur. Oke, okay, semoga jelly biru. Nah, uh jelly ungunya kurang 1. Lumayan ya. Lah, di sini kita dapat sempak zona langsung guys. Ya? 192.000, mantap.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 Dikasih free spin lagi sini kita ya Oke mantap 9 spin yuk Langsung ya baru berapa putaran Selang dapat free spin kita dapat lagi free spin Lumayan Semoga disini sini ada Oke anggurnya pecah Pisang Semongki Kali-kalinya man Wah lah kali-kalinya gak ada Oke gak mau Oke masih zonk cok apa apakah lebih dikit Oke jadi hijau 4800 Lope nya pecah mana perkaliannya nyai ala kali 6 doang tapi nggak papa lagi saya lumayan depan enggak 172.000 B kita dapat di sini ya mantap Super B kita dapat di sini dua putaran terakhir Apakah di sini dikasih connect lagi last pin ah lah nggak connect cok, nggak connect di sini guys ya Oke di sini kita masih ada beberapa putaran lagi di sini ya. 30 putaran lagi ya, kurang lebih di sini kita lanjutnya lagi saldo, -saldo naik juga jadi 500an ribu nih ya lumayan nah, ya dari modal kita 101 di sini udah up 500.000 ya Di sini kita masih lanjutin uh, putarannya ya sisa putaran auto Spin dari yang 50 turbo tadi ya <tuh> dan seperti biasa guys ya di seperti biasa di sini aku bahasanya nggak sekalian terus Di sini cuma sekedar hiburan semata jadi kalau ingin bermain atau mau deposit cukup pakai dana kenakalan ya guys ya jangan pakai dana pribadi ya guys ya ingat ini cuma pelepas untuk jangan dijadi mata pencarian guys ya oke okay. Di sini comeback lagi kita ke game tinggal sepuluh putaran terakhir saldo tinggal 500.000 Ayo dong kasih dong prismenya dong oke jeli hijaunya pecah manggis anggur tuh jeli biru kurang satu oke semongki jeli biru Pala, apel jeli biru wah astaga jeli biru nah itu dia keluar juga jeli birunya ya minta jeli biru unggur yang kena ya kan tapi apa ya lumayan guys ya anggur lebih ya ya ada yang connect mantap banget di sini saldo masih lima ratus ribu, nih kan? Lima ratus ribu, seratus, lima ratus ribu. Hmm. B480, guys ya. Oke okay lah, kita baim 480 ya, kita coba out in lah. Kita all in aja, ya. kita all in untuk semesta nih, guys ya. Kita all in, kita buy di sini langsung tanpa Tanpa gentar kita di sini ya. Semoga jadi profit. <tuh> kita baim 1000 nih. Dapat-dapat sejuta -dapat lumayan nih, guys ya. Kalau dapet, guys ya. Semoga bubuhannya bagus. Oke okay, belum ada perkalian yang nongol Belum ada yang mantap-mantap pecahannya sini. Sabar baik guys ya Masih ada 5 putaran terakhir Oke okay, semangka Disentak hmm. juga nggak mau Oke okay, pisang Aduh kali 5 doang 3 spin lagi mampus cok Oke okay, pisang Anggur kali 3 Manggis kali dua kali 10 6.900 kali 15 104 Oke okay, 135.000 dua putaran terakhir Oke okay, apelnya pecah 4800 pisang oke okay, semangka manggis jeli hijau kali-kalinya tambah lagi dong nah kali gocap konek mampus auto WD kita guys, ya jebret 1,3 enggak tuh Oke okay, mintanya satu juta dapat 1,3 lebih cok mampus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 Pokoknya makasih banyak yang udah hadir di sini. Thank you guys ya. Yang udah ngebantu like dan share, semoga kalian berfaedah juga ya. Menggunakan pola dari saya ini, kita bakalan jumpa lagi di next video seperti biasa. Salam sehat dan bye-bye. Thank you guys ya.